Oke okay Guys kembali lagi di channel gua dan video kali ini kita lagi main di sawah dan kali ini kita selalu berdua dan itu yang suka pakai helm katanya takut ketiban kelapa katanya biar aman kepalanya Nah di sini kita lagi main di tengah sawah cari cari apa gitu ya yang penting kita jalan-jalan sore ke sawah Dan kita Bikin konten juga di sawah ini Foto-foto juga Dan kali ini kita berjalan di tepi selokan Dan ini posisinya udah setengah lima ya guys Kita berdua Jalan-jalan ke sawah Ini sepi sumpah dan ini buat teman-teman jangan lupa subscribe channel kita oke okay? jangan lupa share juga ke teman-teman biar gua semangat terus bikin kontennya oke okay? oke okay, thank you kita lanjut lagi jalan dan guys di sini gua mau cari tempat-tempat yang enak buat santai-santai dan juga minum-minum gitu bukan minum tuak ya Oke okay. bukan minum tuak kita main minum air putih guys kita cari dulu masih jauh dari tempat ini Dan guys, di sini tempatnya nanjak sekali dan ini tempat peristirahatannya di atas ya guys. Kita harus menanjak tiga kali lumayan nanjak ya guys. Dan di sini kita menemukan tempat istirahat buat minum-minum, santai, makan-makan apa. masih tetap berdua dan kita ini bikin konten susah cari cari tempat posisi kamera, tem cari tempat yang enak. Dan ini gua tetap berdua ya guys. Nah, guys di sini gua istirahat dulu, minum-minum dulu ya guys. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel kita oke, okay? Rizki Official. Nanti kita bikin konten jalan-jalan ke sawah lagi, kemana gitu ya? Oke, okay? oke, okay, see you next time, and bye-bye.